Wow Malaysia Sungai Koyang banyak rumah bagus guys Nah di sini dari channel Toha Channel yaitu Mas Toha guys Sudah lama kita tidak reaction Mas Toha Dan Kampung Velda Kampung Velda ini sangat terkenal sekali ya Masa-masa saya dulu reaction pertama kali Itu banyak sekali guys ya Masa saya mereaksin kampung-kampung di Malaysia Dan banyak sekali istilahnya tempat-tempat yang sangat-sangat bagus ya dan sini mungkin kita akan melihat juga guys kampung Velda yang direview oleh Mas Toha ini. Apakah sebagus yang dulu kita pernah reaction? Yang mana kampungnya itu tertata rapi dan banyak juga istilahnya bunga-bunga di tepi jalannya. Dan kalau kita tahu banyak juga artis ini jebolan daripada desa ataupun kampung daripada Velda ini. Nah saya sudah penasaran langsung saja kita play videonya. Let's go! Jadi hari ini aku bersama mak saya yang dari Pahang. Masya Allah. Nah, kok banyak iya. Kemarin maknya dari Johor, sekarang maknya dari Pahang. Banyak sekali. Setiap singgah negeri selalu ada maknya yang ada di sini, ya kan, Iya kan mak ya. Iya, iya, iya. Dan hari ini saya sama mak saya mau pergi ke negeri sembilan. Okay. Perjalanan hari ini untuk menuju perkampungan Sungai Koyan yang ada di Pahang memang sangat jauh sekali. Okay. Hari ini lebih tujuh hari tujuh malam ya dan perjalanan sangat melelahkan tapi alhamdulillah sangat bahagia. Oke. Okay. Bang ini kehidupannya memang jauh dari bandar ah, dia macam penat tapi hidupannya di Ah, perumahan ya guys ya. Oh. Oke. Okay. Alhamdulillah. We love. Akhirnya aku Koyan. sampai ke Sungai Koyan. Fieldas Sungai Koyan. Bra. Dan oh, hari ini oh saya memang betul, guys. Kanan, kiri, ya rapi, dan juga istilahnya ada tanaman-tanaman hias, guys. Ciri-ciri tempat ataupun ciri-ciri kampung Felda yang dari dulu saya juga udah menonton seperti itu, guys. Ya, tapi di sini beda tempat, ini guys. ya, kampungannya ya, kampung Felda Sungai Koyanduga. Wah, rumahnya dulu kata ya. Abang kali wow. seperti ini ya rumah Velda dulu ya, tapi ada, sekarang ada. rumahnya sudah bagus-bagus semua ya Keren. dan sekarang sudah seperti suasana di bandar Aduh. Masya Allah rumahnya sangat Aduh. besar rumah besar, rumah. besar sangat ya rumah yang di dalam Velda ini ini Mas harga Sawit Mahal dulu oh. ini, ini dulu masa zaman dulu tak macam ini ya rumah-rumah Velda itu, rumah kayu oh rumah kayu, oh. kayu dia, dia, dia, dia, dia. jadi kata Abang Khalid dulu di kak ini rumahnya tak macam ini sekarang rumah hmm. sudah berubah menjadi rumah batu wow. dan rumahnya besar-besar semua sekarang rumah, rumah Bang lo Oh masuk sini ya masih jauh rumah kakak Oh iya Oke okay. itu lo guys banyak sekali juga oh, itu orang Indonesia di mobil-mobilnya oh, di sini sudah keren. jadi warga sini, oh, lahir di sini semuanya dan ini suasana perkabungan muafir. Cantik, rumahnya, guys! Rumahnya, rumahnya guys serang, guys ya? ah, dulu asal, rumahnya depan. Oh, dulu ah, asal rumahnya ah, dulu itu, kata Bang Halidnya, ini adalah rumahnya itu kebanyakan daripada kayu, guys. Seiring berkembangnya zaman, gitu banyak sekali rumah-rumah yang dibangun dengan tembok, gitu kan? Dengan oh, batu. Macam tapi sekarang sudah wow. berevolusi jadi rumah itu yang sangat itu besar itu dan ini dahsam oh, besar. Ah, oh, rumah kayu. Nah, ini rumahnya besar-besar semua ya. Gila. Ada men yang depan ini rumahnya Oh, dulu rumahnya macam ini ya. Apa ini dahsamuk kan? <tuk> Mana rumah kakak ini? Oh, depan lagi ya. Sekejap sudah mau sampai ya. Oke. Okay. Ini suasananya perkampungan benar-benar perkampungan nih. asli. Di sini kalau kita lihat guys perkampungan di Indonesia itu sama juga kayak gini gitu kan dan rumah-rumahnya besar besar kayak gini juga tapi guys yang yang membedakan memang di sini kalau di kampung di Malaysia itu banyak keretanya ataupun banyak mobilnya sedangkan di Indonesia itu jarang sekali ya setiap rumah itu punya mobil ataupun punya kereta rata-rata mereka hanya punya motor motosikal dan sebagainya macam itu ya tapi di sini keren banget guys asli Ya, suasananya yang kita cari hmm. itu suasananya, karena bukan kata. dari segi perbedaan oh, uh, keretanya ya. Pasu tengok rumahuan, istana. Oh. Ini sawitnya banyak ya ini. Ini sawitnya banyak ini karena Wow, rumahnya besar banget ya, mungkin punya kebun sawit yang sangat luas ya. Masya Allah, Ini ini, oh ini gila sih, ini, ini miliader kayaknya ya. Dan akhirnya aku jumpa di rumah Kakak masyarakat perjalanannya sangat jauh sekali jauh wow, sekali sampai juga akhirnya, yeah, akhirnya. <tuk> <tuk> alamin. setelah perjalanannya sangat jauh sekali akhirnya aku sampai ke kampung Velda sungai Koyan negeri Pahang dan okay. saya juga tidak menyangka ya saya bisa Sampai jauh ke perkampungan Pahang ini Dan Alhamdulillah hari ini aku bersama Abang Dun dan Abang Kalit Selamat sampai tujuan Dan aku Mas akan Allah. tunjukkan suasana sekitar perkampungan Yang ada di sungai Koyan negeri Pahang Alhamdulillahirrohabila alamin Akhirnya bisa melihat negeri Pahang Yang ada di kampung Velda sungai Koyan Buat sahabatku Mas semuanya Allah. yang kemarin Bang, tolong ke Kampung Velda, ke Kampung Velda. Di sana perkampungannya memang sangat bagus dan rumahnya juga cantik-cantik. Alhamdulillah sekarang aku sudah sampai ke Kampung Velda yang berada di negeri Pahang. Jadi ini nama kampungnya adalah Sungai Koyan. Dan kalian bisa lihat sendiri suasana Kampung Velda. Rumahnya memang sangat-sangat bagus sekali ya. Dan di depan rumah ini, guys, kalau bangunan kayak gini saya ingat kepada di kampung saya, itu tempat nenek saya, guys ya, masa dulu saya besar macam tuh. Dan pagarnya tuh sama kayak gini, guys, asli sampai sekarang pun masih ada tuh pagar. Allah, ya Allah, mirip banget rambutan dan belum tua ya. Masih hijau-hijau rambutannya. Okay, Oke, lagi musim Dan di guys rambutan. Sana ada rumah nah, ini di tingkat guys. yang benar-benar sangat bagus wow. sekali ya. Jadi aku tidak berani mendekat. Takut ada CCTV-nya. Ya, nanti kalau terlihat CCTV-nya kan nanti kalau dilihat orangnya itu. Orang lagi ngapain? Kok merekam-merekam gambar seperti itu kira-kira. Okay. Takut orangnya curiga. Karena saya belum izin sama orangnya. Kalau ada orangnya di luar, insya Allah saya juga akan... Mempe mempevideokan mempervideokannya Atau memperlihatkan gambar ada rumahnya kepala, yang jelas Tapi orangnya kepala, tidak kelapanya. ada Dan hari ini aku akan memperlihatkan Suasana rumah mak saya Yang ada di negeri Pahang Biasa rumah orang kampung itu Pasti tepi-tepi rumah Pasti ada pohon buahnya nah, Ini lengkuas okay. Ini lengkuasnya Ini pohon durianya Tapi tidak berbuah ya Oke okay. di pohon serono lagi sini. Berbuah. Oh, ada sih berbuah tapi cuma satu. Mungkin habis diambil cuma ini. satu. Kemarin aku lihat di kok kemarin tadi aku lihat oh di... banyak ini banyak benalunya guys kalau kita lihat di bagian sini ini guys ya kelihatan kan nah ini ada benalunya kalau ini biasanya mengganggu pohon perkembangan dan pohon biasanya sih. Pohon durian yang tahu kalau di durian. Banyak sekali ya dan kali ini aku akan masuk ke rumah emak saya oke Masya Allah Alhamdulillah beginilah kehangatan kami di Malaysia ya walaupun saya dari Indonesia tapi saya disambut begitu baik oleh emak saya di sini, ini, emak angkat ya yang Masya dari Pahang Allah. ya bang maknya kok banyak sekali iya mak saya banyak sekali kemarin maknya dari Jawa sekarang ini emaknya dari Pahang besok-besok maknya dari Kuala Lumpur. Oke, okay. nah, semua sananya rumahnya. Nah, tengoklah macam oh. ini mak lagi siap-siap. Nanti mak juga akan ikut pergi ke Kuala Lumpur. Oh, ke ke Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lima kastui. Lima. Ya, Amirah. Tak Masya Allah jadi hari ini Abang Kalib dan Abang Dun sedang menjemput emak untuk diajak ke Negeri Sembilan dan ini Mak sudah siap-siap. Seronok lah guys. Ayo Mak Bismillah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Jadi hari ini aku bersama mak saya yang dari Pahang hmm. Nah bang maknya kok banyak, iya Kemarin maknya dari Johor, sekarang maknya dari Pahang Banyak sekali, setiap singgah negeri selalu ada maknya yang ada di sini ya kan, Iya kan mak ya? Iya, iya, iya, iya. Dan hari ini saya sama mak saya mau pergi ke negeri 9 Mudah-mudahan selamat sampai tujuan mak ya Amin. Ayo mak kita jalan mak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan bersama sama dengan Mak dengan Abang Khalid dengan Abang Bun untuk pergi ke negeri Sembilan Jadi hari ini kita menjemput Mak ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Kata Mak saya KL 2 jam saja. Tak jauh. Ini tadi Feldaroyan ya, Pak? Sungai Koyan. Koyan ya? Oh, bukan Royan, bekas anggota tentara. Oh ternyata suami emak dulu juga tentara. Iya. Oh, wow. aku, aku sebut tadi itu mak tahu nggak? Hmm? Royan, bukan Koyan. Nanti orang, <laughs> koyan, koyan. nanti orang bilang, eh Royan, Pelda Vel, Royan mana ada Pelda Royan hari ini? Oh, iya. aku diajak keliling lagi ke petangkungan. Banyak tanaman ya. hias guys. Sungai Koyan, Sungai koyan. tadi Allah. aku salah sebut loh, Royan. Eh, oh, dan ini masyarakat ternyata rumah-rumah orang kampung ya walaupun orang kampung tapi rumahnya sangat bagus-bagus iya, sekali benar -benar. karena sudah evolusi ke zaman modern kata yeah. kata Bandung dan kata Mak dulu rumahnya tidak seperti ini rumahnya terbuat dari oh rumah dulu oh udah rumah dulu oh, gak, gak, gak, macam tak dirawat dah ya, orang ya orang kan tak ada, sudah Oh ah, kata maknya rumah okay. dulu sekarang sudah tak dirawat orangnya sudah meninggal anak-anaknya juga sudah tak mau pulang, tak ini, mau pulang ke ya. kampung halaman dan ini rumah-rumah oh. yang berevolusi ya keren guys. Ini, mak, rumah Vilda ya kan tapi rumahnya besar-besar semuanya Mak ya Ya, sudah sudah lima puluh tahun jadinya oh. jangan buat lah pasuai guys kan? oh ubah sesuai uh, ubah kata maknya ya. dia orang ini sudah duduk gak sini lima puluh tahun jadinya sudah diubah oh iya mak ini ada lambangnya tentara mak tantang, tantang, tantang. Oh. ya mak ya ini ada lambangnya tentara Berarti mak ya berarti pensiunan oh, ya semua tentera, tentara. Tentara. oh kata wow. maknya Tentang. oh ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada. suami, suami ada, mak dulu tentara apa mak tent Wadah, oh, oh, oh my god, masya Allah. Oh, ini sekarang langsung menuju Kuala Lumpur ya. Oh, ini rumahnya yang akhir oh. kuk kukul, ya? oh, mm, Masya Allah cantik ya. guys. Oh, oh, perkuburan Islam ya. Sungai Koyan bukan Royan mak ya? Aku Tidak tadi di. Aku tadi dah itu mak buat video kan dekat rumah mak. Dan alhamdulillah hari ini aku di rumahnya mak. Mak ini rumahnya berada uh, Sungai Royan Pahang Hahaha. <tuk> <tuk> Nanti orang bilang bikin eh mana ada Velda Royan. <tuk> ini beda guys ya. Fail. Untuk penampilan ataupun tataan di Velda ini, guys, di pinggir jalannya aja itu beda banget ya. Dia tertata rapi gitu, guys, dan juga banyak tanaman-tanaman hiasnya. Kalau Koyan kita lihat juga. ya, ini jalan yang agak lebar aja. Mereka masih uh, memikirkan keindahannya, keren banget. Hmm. Oh, di sini ada pasarnya juga, jalan. Hmm. Oh, jadi hari ini aku diajak pusing-pusing mak ada pasarnya. Walaupun fail dia tapi besar lo kawasan dia. Sini pasal, jadi... Oh ada pasar tani ya Ma? Tani. Oh pasar tani. Okay. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang tak paham pasar tani, pasar tani ini pasar yang barang-barangnya tuh fresh-fresh semua sayur, fresh, fresh, fresh, ya. Sayur-sayur, mayur sayur. Uh, kampung. Di ayat, say. Oh kameran oh, Helen. Keberan. Oh. oh ke kiri. Oh okay. kameran Helen. Oh ini kelapa sawit ya ini di sana sungai Koyan 2 ini sungai Koyan 3 masuk Petrona, sudah tiga. oh sudah tiga masuk petronas ah. semua tentara ya sih ya, mak, ya? Oh, semua dulu oke okay. ya, okay. cantik guys oh, iya, mak, ya? selamat datang kampung Vilda sungai Koyan 3 mufakat wow. yeah. membawa berkat mufakat membawa berkat. Semua senang ya Allah, guys, cantik guys. Banyak sekali ini tanaman-tanaman hiasnya. Coba Tanamanya, lihat. Dulu rumah itu kecil-kecil tak tak besar-besar macam ini sebab sudah 50 tahun perubahan zaman kan. Jadinya dibuatlah rumah-rumah yang seperti zaman sekarang. Oke. Okay. Oh badang bola ini stadium koyan ya. ya. Uh, Mudah-mudahan stadium koyan ini. Selalu main bola oh selalu ada main bola. Ya. Oh hmm, tapi kurang agak kurang terawat mak ya. ya. Karena mungkin Buken di aktivitas kesibukan lah. Uh -huh. Masya Allah seronok guys. Hmm. seronok asli. Ini bener-bener luas mak ya. Ini berapa itu mas itu sih mak koyan satu koyan tiga. Ini, ini koyan dua uh jadi. -huh tadi udah masuk pendidikan ah uh -huh. terus oh. aja single kalau ngek sekolah terus terus Oh ternyata. Oh ternyata di sini ramai juga Mbak ya jalan itu berjuluk luat ternyata nah, sini perkampungan velda ini, ini ramai hmm. sangat ya buat sahabat sahabatku yang mungkin dulunya pernah tinggal di velda atau mungkin pernah ditinggal di sungai koyan mungkin video ini bisa mengobati kerinduan iya kami. betul kami. betul barangkali pengen lihat gimana suasananya lihat, apa, gitu kan masa kecilnya ada dekat sini terus kalian sudah besar sudah punya istri punya anak sekarang tinggal di bandara Aha. inilah suasana kampung Sungai Koyan tahun 2022 Oh ini sekolahnya mak ya sekolah menengah. Oh sekolah-menengah ya. sekolah-menengah sekolahnya cukup besar sangat oh, depan lagi pusing Oke oh, SMK Vilda Sungai Koyan. Oh mengudinya dikasih situ, sekolahan. Hmm. Oh sekarang mau sekolah, memang ya? oh, Karena tempatnya luas ya. Abang dekat oh abang jaga dekat sekolah juga. Ah. Oh. Dari pagi sampai habis. Sampai habis setengah malam. Sampai kiraundi ya. Sampai kira undi sampai selesai di ini guys dihitung ya, gitu pengundiannya depan rumahnya banyak taman-taman bunga nah itu rumah bedanya itu macam, bedanya sama tempat-tempat ya lain rumah itu guys ya. jadi rumah taman biarpun kata orang kampung tapi ini serasa rumah taman bahkan memang ini taman original ya kan Betul. kalian bisa lihat sendiri dari setiap tepi-tepi jalan ada pohon-pohon bunga-bunga ya Betul. ini memang sengaja ditanam ya Oh sengaja ditanam, tanam biar indah. Oh pejabat pos untuk untuk menghiasi tepi-tepi jalannya ya, ya mak ya. Oh kata Maknya ini memang bunga-bunga yang di tepi jalan ini memang sengaja ditanam untuk menghiasi jalan-jalan di perkampungan Velda. Ini 10 Vilda, tahun lagi aja bagus banget royan, ini maaf, sudah guys untuk tamannya. Mau, mau cakap royan terus. Perjalananku hari ini sambil sembang-sembang sama mak dan mak juga menceritakan masa zaman dahulu ketika mak hidup di sungai Koyan Koyanfelda ini ya. Hmm, Oke. Okay. Sungai, ya, sungai ya, Mak? Sungai. Koyan. Memang ada sungainya, Kak, Mak? Dekat sini? Ada, nah, ini klinik Ini kliniknya Apa memang dulu dekat sini ada sungai terus di apa dikasih nama sungai Koyan? Masa ada. Terima kasih. Selamat jalan, Sila datang lagi Insya Allah Nanti kalau ada umur panjang saya mau berjumpa Mak saya yang ada di pahang lagi ya Maknya. Masalah. Maknya kok banyak sih Bang. Iya Maknya berada di mana-mana. Ini nanti ke ke Kuala Lumpur pasti juga Jadi jumpa banyak. sama Maknya. Cari Maknya lagi di Kuala Lumpur. Olah, <laughs> banyak Mak-Mak. Uh, uh, banyak mak okay. Oh ini langsung terus pergi ke Kuala Lumpur okay. mak, ya uh -huh. aja. <laughs> Kita drive dulu, orang oh, dulu, dan raup. ini rumah-rumahnya masih khas Minang. Ya, ada khas-khas Ciri ya, Khas Minang, ada Ciri Khas Minangnya tadi. Kita lihat, oke okay, guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya, guys. Ya, Kampung Felda Malaysia di Sungai Koyan, guys. Ya, dan banyak sekali memang rumah-rumah bagus di sana, kayaknya memang ya orang-orang beruang gitu kan. Dan kalau kita lihat, Felda Malaysia, istilahnya Kampung Felda itu nggak ngerti, kayaknya Kampung Felda itu banyak banget ya, guys. Ya, saya juga kurang tahu di sini setiap Kampung felda pasti bagus untuk tepi jalannya jadi bisa dikatakan kata Mas Soha tadi rumah taman ataupun kata makcik tadi ataupun ya makcik lah ah, tadi mengatakan bahwasanya memang sengaja ditanam oleh jawatan pos macam tuh saya tak paham juga tapi yang terpenting di sini memang bagus banget guys Ya, beda halnya di kampung-kampung lain yang biasa direview oleh Mas Toha, tapi di sini itu memang beda banget. Makanya, saya juga pasti tahu, gitu kan? Oh, ini Velda pasti seperti itu, guys, karena banyak istilahnya tanaman-tanaman yang cantik di sana, warna-warni, menghiasi pinggir jalan, tepi jalannya. So, itu keren banget. Dan di Indonesia, kalau saya lihat juga, agak jarang orang-orang istilahnya di depan rumahnya ataupun di halaman rumahnya itu ada tanaman seperti itu, jadi maksudnya ditata gitu guys, di pinggir jalan ya, rata-rata kedai kedai, kedai, kedai, dan kedai seperti itu, dan itu memang beda sih, beda banget gitu oke okay guys, itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request video ini, dan juga teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih banyak, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di instagram saya dan follow instagram saya di @camujib. dan juga guys, buat Teman-teman semua yang uh, ada TikTok ya bisa gabung juga di TikTok saya yaitu Cak Mujib Official guys. Jangan lupa ya untuk like, share, komen dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.